USD/CAD bullish, waspadai potensi koreksi. Harga USD/CAD kembali melakukan fase koreksi sehingga membuat bias harian pergerakan USD/CAD terlihat berada dalam kondisi bullish.